Kehormatan kepada pembina upacara. Orang, naik, tegak, naik. Limpin upacara kepada pembina upacara. Sopor Pancara Peringatan Hari Guru Nasional dan Persatuan Guru Republik Indonesia ke-76. Siap laksanakan! Kerjakan! Kerjakan! undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pemukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka jajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 재미, yeah. itu sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid baik baiknya bagi kepentingan anak ini. Allah Subhanahu wa taala berasa nya pada pagi hari ini kita masih diberi kesiaran Upacara memperingati hari guru nasional dan hari ulang tahun PGRI yang ke 76 nah, baiklah Bapak dan Ibu dan hadirin semuanya peserta acara dan persidangan sampaikan kita Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022, 2021 salam berbahagia rahim ibu dan bapak guru yang saya hormati dan ta kita semua tersanjung demikian adanya Pak Guru dari sambil sambil terpukul secara ekonomi, terpukul secara kesehatan dan terpukul secara materi. Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah pelajar untuk memastikan mereka tidak tertinggal Guru mau tidak mau memanfaatkan teknologi yang belum pernah mereka. Guru mau tidak mau menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak gagal di dalam. Profesionalisme guru-guru kami Untuk mendidik Putra putri menjadi Pelajar Pancasila sejati Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami sangat Mendambakan guru-guru kami Menjadi pendidik sejati Menjadi hambamu yang selalu Menyemai ilmu pengetahuan Mendidik dengan penuh kelembutan Dan kasih sayang Menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang buruk dan mulia. Bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna serta berkuti pekerti yang buruk. Ya Rabbi, muliakan guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa.